diultikan oduh oduh ini auto sempak ya kawan-kawan Ulti kaldu-kaldu cantik dari si Ake ya sempak ya 600 Halo Halo Baraya Wayangers ya apa kabar semua nih ya eh, eh ketemu lagi dengan mamang joni iya di channel tersinta kita wayang jackpot ya He -he. seperti biasa nih mamang joni akan menemani hari-hari kalian ya dengan bermain si kakek jahanam oke ayo kita langsung main si kakek oh ya sebelum main nih, mamang joni ingetin mamang joni lagi bagi-bagi kaos komunitas mamang joni iya ayo diserbu ya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 setting-setting cantik dulu ya sebentar ya He -he. oke langsung biasa kalau mau jenny main kita mau langsung di speed ini aja ya speed cepat kali ya coba ya di bet 2400 ya mau jadi tadi bawa modal 80k aja ya waduh langsung dapat itu kali 8 aduh tidak ada yang nyangkut lagi 38k ya, bu ya nisya nisya pertama kita ya lumbayan Uh, ini momong joni lagi malas kocok-kocok ya jadi momong joni langsung di ini aja ya, di di spin cepat seribu ya Aduh ya, uh Oh aduh ini kayaknya bagusnya becannya ngomong joni ganti spinnya spin seribu nya dihentiin aja ya bentar lagi ya ini ya kalau ini Oke ganti ya kita gantikan. Oke, udah kuning. Iya, mereka boleh, tidak dikasih yang apa-apa. nggak apa-apa, sebayang apa -apa, apa -apa. langsung kita bayi delapan puluh ya. Jadi apa ini ya? Lihat ya, empat ribu jadi apa ya? Kawan-kawan ya? Oke, aduh sih ya. Kosong, dingan. Iya, aduh, kosong lagi. Aduh, kali 15-nya, kena. Oke, biru boleh. Mantap, ditambah kali tiga lagi kuning oh, oh, enak sekali ya Banyak pecahannya ya Aduh, tapi Iya, 23 remu Belum ada apa-apanya ya Niche-niche doang, apa-apa Kita kumpulin dulu ya, kali-kaliannya ya Oke, oh duh merah jadi Dapat kali empat, Oke, e -e, senang lah lumayan lah ya Udah, kali-kaliannya udah 22 nih ya Kita lihat nih Oh, aduh kosong Aduh aduh aduh kosong ki. Oke kuning jadi Jam pasti boleh turun oh, oh, Mantap Oke kaldu-kaldu cantik lagi Kita dapat ya Aduh aduh aduh aduh Tapi sempak dikasih kaldu juga ya Kawan-kawan ya Oke kaldu lagi sama Kalti oh, oh. Oke aduh siang ya. Gak ada yang pecah lagi Oke ya 12 ribu nih C ya gak apa-apa Oke cincin mantap Aduh nggak ada ultinya Aduh Eh Asia. Oh Aduh kali duanya nggak konek kaldunya Aduh lo bateng ulti Lier mamang Joni Lier Oke Kuning Oke Hijau boleh turun kakek Biru oke Hijau jadi pasti Mana ultinya kakek Ini pecahannya udah banyak Oke di ulti kaldu auto Sempak ya kawan-kawan, enak sekali, enak lejat, aduh ya boy, enak. Sempak kakek memang wangi ya kawan-kawan ya. <laughs> Kita langsung ya all in lagi ya, di 240 ya. Kita lihat dapat apa ini ya. Bagus, apa <laughs> tingkat nih, Mamang Joni? Ini ya, mainnya bak bag ya. oke. Okay, dapat kali lima kali dua, oke. Oke.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 Minta link cek XTP, bang. Yang bagus apa, bang? He -he. Kalian juga bisa cari jodoh. Mau ayahnya sokwe, itulah. Sana aja masuk ya ke komunitas Momong Joni. Ya, He -he. hayu, kita bareng-bareng di sana ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Iya, ungu boleh.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 Oke, langsung connect lagi. kali Kalilapan sama kaldunya oke, mereka jadi lagi. Tidak ada lagi yang mau pecah, tapi nggak apa-apa ya. -e, dapat mega ya. Oke, 90. Kayak ibu ya. Aduh, siapa boy Oke, ini banyak. Oke, yang pecah turunin kaldunya lagi, kakek. Mana ultinya kakek Ulti lagi kaldu nggak apa-apa kakek terakhir kan Tidak mau telat ngangkat ketek ya si kakek ya kawan-kawannya Aduh aduh aduh aduh Aduh Tapi nggak apa-apa ya cuan ini ya He -he. Oke kita langsung lagi aja lah All inken all in kern Aku ngomong malah liar ya Ngomong Joni lagi main barbar ini ya kawan-kawannya Tapi jangan ditiru ya Heeh. -he kalau kalian main si kakek ini mah ya, wah ya Nah kalau kalian depo 100 ribu kalian mau nggak mau harus kalah tuh hilang ribu ya uh, gitu. Oke. Okay. Kalau JP yang kayak gitu mah asal kalian lihat live dan cara mainnya bagus, kalian feelingnya bagus pasti dapat jackpot ya kawan-kawan. Boleh seketarnya satu lagi kakek turunin. Oke. Okay. Satu lagi tidak dikasih ya astaga. Aingah aingah, oke lima, oke ungu, iya boleh lagi. Aduh, si boy Enggak apa-apa lah ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sembilan puluh ribu nih, jenichi ya. Eh, iya, sih, aduh, si Aki ulti ke mana? Meni aingah lihat. Oke, ini banyak kayaknya yang pecah kakek.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 Oh, oh, oh mantap lagi kakek, ultinya mana kakek kali dua aja gak apa-apa. Mana ultimu kakeknya? Hanap anjim, goblay anjim, anjim, anjim. Siap, tidak diulti ya. anjim, bea bayangin. Aduh, siaboy boy, aduh siaboy boy ya. Sok sakapeng ya sama si Akima. Aduh, Allah. Uh, uh, biru jadi leles mamang joni ya lihat tadi udah 30 ribu lebih tidak dikasih ulti aduh si akiku mahat tapi apa, apa jadi 1,2 ini saldo kita aduh sia boy ee uh, uh, sia aduh udahan aja lah ini mah ya uh, dari modal 80 ya mamang joni sekarang 1,2 alah sia uh, uh, ee nah uh, ya mah enak lezat sedap nikmat ya oke biru hijau boleh kakek lagi ultinya terakhir kan ke Mamang Joni mau udahan mau kabur sih. ya e -e ah udahan we ya. ah. Enggak bener ini kalau diterusin lagi mah ya bakal totos ya. Heeh Mamang Joni juga ingatkan kepada kawan-kawan ya bagi yes, wayang ya. Kalau main si Kakek ini harus tahu diri ya. E -eh. jangan nafsu. E eh kalau nafsu mah suka tidak balik suka tidak betul ya suka membagongkan endingnya ya kawan-kawan ya nyaho nyaho apal-apal kungkat nanti ya kalau nafsu main si kakek ya he, jadi mamang joni ingetin oke okay? jangan napsu he, he. jangan lupa juga ya kalian gabung di komunitas mamang joni ya he, he. nanti mamang joni sematkan di kolom komentar ya linknya link komunitasnya ya yuk mamang joni tunggu ya he, he, di dalam ya oke okay, di sana juga Kalian bisa dapat giveaway-giveaway cantik dari Mamang Jon nih Oke, okay. uh, uh, siap ayo mau gini tunggu ya uh, Kalau main juga ingat mainnya di Boswin 168 ya kawan-kawan ya uh, bakaya Wayang Hayu Atu Hayu Hayu Hayu Uh, cukup sekian aja ya dari Mamang Joni ya, uh, uh, Mamang Joni doakan, semoga kalian sehat-sehat semua ya uh, soalnya lagi pandemi nih kawan-kawan ya naik lagi nih, aduh ainya, ainya, ainya. Jika tuh Corona-tenya diulti kusi akinya kali 500 ratus jadi langsung indit sih ya, Corona. Uh, uh, uh, baiklah, apa-apa kita mau jalanin aja ya kawan-kawan ya, stay safe, stay healthy ya kawan bakaya, uh, uh, dadah.